salit gitu, nah, e, eh, eh. oh, gitu oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, bentar oh, oh, oh, mantep, oh, oh, oh, oh, Uish. Uish. Oh, teman-teman ya Persembahan buat babon ya, teman-teman Nih ting ting sini lebih lalu pas dan wih iya dongeng nah, eh dan wih tabu yang jelas batu anu batu nanti kita batu, batu, ta, anu batu, batu iya anjir Ka batu pisan. Anjir. teh? Lah, kena-kena bener gitu? Ke... Potong ye masih kana Oh iya, subscribe dulu teman-teman. biar yeah. terus terselamatkan Subscribe terselamatkan. ya, hobi Kang Deddy. Subscribe ya, ini spot baru. Yeah. Kan? spot baru ini kita berdua nah. sama Kang Anto. Oh nah, iya, ini dia spotnya. Uh, cangkul tapi, uh, hilur aduh, anjir. Ah, cangkul ada, lu pas. Tuh, emang senjata dong, Terus deh, terus tembus, ngomong sih. Ngomong seneng banget teman-teman kaca angan lah dibersihin di dibersihin raga saya liang na tu naikkan tengan di deden eh si orang matu baiknya iya ada orang yang tuh bunga entuh naik kemana coba yang bersih entar dibersihin badan gimana ih rasanya agak dreadnya ini lain iya narik kaya tuh apa lawanan yang kau tanya tinggi nah, mau iya, kan hari tahun ya, kan? tapi langsung yang nah, batu oh, gitu tapi ya, enggak dong ya dibuang ya, ya, ya, ya. oke coba ya. Ayah, kenapa, ya? ah, iya ayam kena masih takut gitu masih masih bisa lepas lepas mantai kau enggak shooting. Beritas kaki mah iparatnya shooting lo ya. Mas orang tadi moter-moter dah. dan teman-teman. Baru ini narik blut. Kayaknya gede teman-teman ini -teman. mancik. Anjir oh. modal gitu. Uh, Cina. Malik noh, edan. Itu tepokkeun saeitik ujungna eh. umpul. Nah, penasaran. Oh. lihat penampakannya. Anjir ngelayor gitu ya, Mas. Ada yang nempo coba. Ah, lumayan lah. Genpo. Ah, letik. Hah? Letik. Sedang nya? Sigrit nyere. Gini nyere ini. Apa kada putung uh, tarik kana tapi lumayan euy. Putung sungai banyak. Mantap Soalnya tuh. sungai be berbatu juga. Tuh, lumayan gini kan? Lumayan. Betas dewasa lah sini dewasa kieu panjat disebut greneta, kayak disebut babon Oke, okay, okay. nah, di Indonesia mah isi. Isi, isi di Indonesia. Oke, oke bosih. Hus. Cek di video nyoman udah Ya, video. <tidak> I, hir, Oh, Harif. Kok malah. menang liang tadi hari, Yang belit badag Mau jacar. jero. segala Mundur atuh, terus. Terus, terus. Ngebekan pandan. Terus ngebekan daya. Terus, sana orangnya mundur, kayak saya. Iya, ibu ceroboh ya? Oke, kelihatan. Oke, teman-teman, alhamdulillah. Spot hari ini baru dapat satu di sungai. Ini bata, spot baru ya? Uh, sekarang berdua, sama kamu tuh. tuh mancing. Mantap. Saya nanya aja sama teman-teman. Yang belutnya mungkin gak seberapa banget ya? Uh, tapi tarikannya? Tarikannya luar ada, biasa mancingnya di sungai, jadi buat sungai lain tarikannya teman-teman terus disini juga ada batunya Tuh. juga gitu kan berbatu ya Kang? berbatu jadi ya kalau masuk ke dalam susah mau keluarnya teman-teman mm -hmm. oke salam-salam untuk semuanya dan ini spot siapa nih? ini dulu Kang Ato pernah ke sini sama Kang Riri oh ini spotnya Kang Riri lah salam-salam mm -hmm. buat Kang Riri ini kita mancing, kapan kita bisa mancing bareng? koleb-koleb e, lumayan lah ini Kang persembahan mm, persembahannya nah, Persembahan untuk semua yang suka metot. Salam-salam mm -hmm. Semoga di kesempatan yang berbahagia yang ini berbahagia, berbahagia. Ini. doang setan belek wae. berbahagia. Selamat hari itu. Sempatan? Ah, gitu ya pokoknya. Sempatan dalam kesempitan. Nah. Jangan lupa dukung terus channel saya di Hobi Kang dan channelnya Kang Anto di Anjar Metot. Anjar metot. Jangan lupa like, komen dan subscribe mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa nah, terhibur lah mudah kalian pasti namanya tentang metot. ya pokoknya terus. ini mah kayak nostalgia ke masa kecil nah, ya kan ini buat apa namanya Tenangan, ya. Mm -mm, kenangan ya kenangan bapak ya lah gitu kenangan lah karap pemakan dedek. aman eh ah, okay, pokoknya ikuti terus gimana nah, keseruannya ikuti terus gimana keseruannya uh -huh. Di jangan metot. Uh -huh. eh. Kita bertemu di Permetotan aja teman-teman. Nah, akan bertemu di permetotan lagi. Jangan dan... lupa, maha ya jangan lupa like, comment, dan subscribe Hah? ya? Oh, Jangan lupa like, komen, dan subscribe teman-teman. Ya, huh? oh, eh? oh, ya. like, Oke, mantap. Salam satu hobi.